Kontainer 10 itu sudah cukup besar, jadi dia bisa dibuat menjadi dua buah toilet, dua bilik. Ya. Ini saya buka pintu yang pertama. Ini udah luas banget ini. Oh. Ini dus ya soal udah ada tempat minum sama wastafelnya, ya kan? Luas ini. Ini pintu kedua. Jadi toiletnya dua bilik. Dua wastafel, dua, dua tempat mutu, dan dua toilet duduknya. Luas banget ini, ada stoknya dua.